Saya terima nikahnya anak, -anak bapak emas Rustia dengan emas kawinnya Emas, bukan emas Tapi emas kawin Bukan emas kawin Kalau emas yang kawin nanti bukan kamu. <tose> Allah wassalatu wabarakatuh Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara, adik-adik dan wanita yang berbanyak, hari ini kita semua dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala bisa berkumpul di sini bersama-sama di rumah Bapak, Bapak, Bapak ini. Lelaka akan putri beliau yang bernama Sukma Sulistia ya, Sukma Sulistia Karena dia perempuan Kalau laki-laki Sukma Sulistio Kalau laki-laki ya. Tapi karena perempuan maka namanya adalah Sukma Sulistia ya, Dan Alhamdulillah yang akan nikah Sukma Sulistia dengan Lifty Bin bergantar bergantar. Amin, sama ya ya Semoga saja ini belajar kita laksanakan sebagaimana anjuran Rasulullah SAW bahwa setiap muslim yang akan melaksanakan akad kita itu dianjurkan atau disunnahkan beristiqomah dulu dan mujab. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna emas ya, 2 gram dibayar tunai. Ini gini kelewat. Saudara Rizki bin Samad. Oh, kita... Saya nikahkan oh, anak saya Sopnya yeah. Slistia dengan Anda yeah. dengan emas kawinnya Cincin emas 2 gram dibayar tunai. Lalu Rizki menjawab saya terima nikahnya anak bapak. Tidak ada usaha pakai ibun pagi. Saya terima nikahnya anak bapak, Sokma Solistia dengan mas kawinnya cincin emas 2 gram dibayarkan. Ya, saya terima nikahnya anak bapak. Ya, ya. Nanti ya. dulu. coba ya. Coba dulu. Ya. Saudara Rifqi bin Samarudin, saya nikahkan Anda dengan anak saya Ruksma Sulistia dengan mas kawin mahar mas kawinnya dengan mas kawinnya Emas bin Cincin emas 2 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya anak bapak Mas Sunistya dengan Mas kawinnya cincin emas 2 gram dibayar tunai. Ini ini bapaknya yang masih seber seber. Bro, lagi wajinya ulang lagi ya. Kalian kan baru terjawab itu sudah. Saudara Ridhien sama Rudin. Saya nikahkan, an, saya nikahkan Anda dengan anak saya, Sukma Sulistya, dengan Mas Kawinnya. Mas Kawinnya cincin emas, dua saya terima nikahnya an, anak Bapak, Sukma Sulistya dengan emas Kawinnya, emas. bukan emas. Tapi emas Kawin, bukan emas Kawin. Kalau emas yang kawin nanti bukan kamu, emas Kawin, emas Kawin, bukan emas Kawin. Saya terima nikahnya ya, anak Bapak ya, ya. Sukma Sudistia dengan mas kawin dengan mas kawin. Jadi ya, ya, ya, ya. emas dua gram dibayar tunai. Ya, ya, ya. Saya terima nikahnya ya, ya. anak Bapak Sukma Sudistia dengan mas kawinnya cincin emas dua gram dibayar tunai. Ya, ya, ya. ya. Langsung uh. Siap ya? Siap ya? Siap. siap ya, siap ya. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Nahmaduhu wa nasta'imuhu wa nantangfiruhu Wa na'udu billahi min syurur Anfisina wa min saydi'ati A'malina Mayyahdi lahu falamu illalah Wa mayyuddin falahadiyalah Ashahadu an la ilaha Inna Allah La shalika Wa ashahadu anna muhammad Habduhu wa rasuluhu اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنتا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أقلمكم عند الله القاتل وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منه مباء فلتزود فإنه أغط للبصر وأحسن للفرد ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاءه وقال الله تعالى Wa min ayatihi ankhalaqa lakum min anfusikum azwaja Litaskunu ilaiha Waj'ala baynakum mawaddaan warahmah Inna fi dhalika la ayatin liqawmi yatafaskarooni Waqala aydan Ya ayyuhalladzina amanu attaquullaha haqqa tukatih ولا تموتن الا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن على ذلك من الشهدين والحمد لله رب العالمين saudara <تصفيق> Rizki Bin Samarudin, saya nikahkan Anda dengan anak saya Sukma Sulistia Dengan mas kawinnya cincin emas 2 gram dibayar tunai Saya terima nikahnya anak bapak Sukma Suliskiya Dengan emas kawinnya cincin emas 2 gram dibayar tunai So, kerenk <tos> Ia karena saya, Rizki dengan sesungguh hati bahwa saya akan kewajiban saya sebagai seorang suami dan akan saya pergauli. Istri saya bersama Suqma bernama dan nama Suqma Suhtia Binti Masuki dengan baik Atau, atau mu'asyarah bilma'ruf mu menurut ajaran, menurut ajaran carian agama Islam Selanjutnya, Selanjutnya saya membaca sifat talib atas, atas istri saya sebagai berikut Sewaktu so, Waktu-waktu saya Satu meninggalkan istri saya Tersebut Tersebut Dua tahun berturut -turut. Dua Atau saya Tidak memberi nafkah wajib Sepadanya Tiga bulan selamanya Tiga Atau saya Menyakiti badan jasmani istri saya Empat Atau saya Membiarkan atau tidak memperlukan istri saya itu enam bulan lamanya Kemudian istri saya Tidak hidup Dan mengadukan Kepada Pengadilan agama Dan mengadukannya Dan pengaduannya Dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut Dan istri saya Membayar uang sebesar sepuluh ribu rupiah Sebagai Iwan atau mengganti kepada saya maka jatuhlah talak saya satu kepadanya kepada pengadilan tersebut saya kuasakan untuk menerima uang iwan itu dan kemudian menyerahkan kepada badan amil zakat nasional untuk keperluan ibadah sosial Sabarinda 15 Mei 2022 What well, do I, mean, I, mean, I mean. Thank you. rahara dua kali melin berwakil ini nerima lima kali dan DDo. Perida aja bakalan... bernama... nerima satu HP-nya ya. Nah, ini Masak Masakan namamu di sini lagi Ada Namamu ada nggak? Saya mau tahu. Fotoan saya Saya mau berkomentar juga. Udah dari kemarin. Nah, ini. Belum Pak, belum Pak. Belum. belum dou du kalian telepon yang siap siap Alhamdulillah Subhanallahi wa Pak, terima kasih. Oke, Eh, makan dulu. mana tahu tadi. makan baju